serau cu. mantap buah mantap serau cu Ay, nyamuk pecah semangkinya ya teman-teman tapi semuanya cuy 200 600 50 mantap yang ini kali ini dikasih cukup aduh cuma sekali yes lagi-lagi ya 50 yang kita bantui permennya sekarang cuy banyak bener permen mau dibagiin kemucil <laughs> super 52.000 ya guys ya, sudah terlalu buah guys iya aduh cuma guys ya, ya. sekali maksud 12.480 75.000 sudah terkentel ya guys oke mantap anggur permen dikasih banyak banget guys yes. ih buah pantat, kenapa Surganya para slotter. Halo teman-teman semuanya, thank you udah klik lagi video gua para juragan susu jahe canda. Herang, guys. Welcome back to my channel. Oke, okay, gua mau gagas sweet bonanza kali ini dengan bawa modal satu rantang aja, teman-teman ya. Gimana gua cocoknya? -co gua cocolnya -co pakai spin turbo aja tanpa DC ya, teman-teman. Kita langsung gas di bet 800 nih, teman-teman. <tuh> Aduh, sorry gua batuk. Nah, habis ini kita lanjutin lagi turbo doang tanpa skip, bet 800 lagi ya, cuy sebelum kita buy nanti ya kita sekali lagi gas, oke turbo doang 10 kali kita gas ya teman-teman. I eh, thank you banget kalian yang udah lihat video gue selalu teman-teman yang belum subscribe yang baru lihat gue bermain slot, support gue dengan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman lo yang doyan banget bermain slot ya guys. Gua gak yang belum pernah bermain ikutan main kalau lihat gue, ya. cuy karena ini mengandung resiko habis dana kalian. Jadi pastikan dana teman-teman ada. Dan kalau ikut mau ikut bermain, cek deskripsi guys. Disitu ada agen yang gua mainkan saat ini. Oke okay, nanti kita cek buy nya ya teman-teman ya. Semoga oke okay dan good. Buy nya gua mau tambahin skip. Kita turun bet di par belum cakep tadi ya pola-pola cocolannya di bed 800 nya ya guys nggak masyarakat bye 20 nggak mau pecah oke anggur dikasih dikasih nih cuman sekali gue kirain mau percasi semangka ya beransah nggak sweet sih kamu kita lihat guys belum ada yang pecah guys ayo dong masa cuman 2.800 perak aja nih cuy 12 bomnya lumayan 1.200 dua ratus teman-teman oke okay. pisang lagi dong uh cuma sekali cuy sayang banget karena di situ ada permen biru yang nanti dua permen lagi nggak pecah ya oh satu lagi teman-teman lima belas enam mau ditampel oke okay, buah pantat ada bom 10 nggak mau lagi guys cuma sekali aja sayang banget oh nggak coba cuy kacau ya 9600 nya gue dapetin gak masalah cuy kita buy lagi turun ya tapi di quick doang tanpa skip turun bet nya ke 20 kalau gagal di buy pertama semoga buy kedua menjadi hasil yang oke okay. kita lihat sama sama teman teman ayo dong ayo dong buah buahan manis lah kamu oke okay, bom 5 disitu oh, semangka banyak ada 10 juga ya guys mantap aduh dia pink kurang satu biji ya cuy nggak mau pecah dia oke okay, nice pecah lagi dong mantap permen fox biru pecah dia. aduh nggak mau pecah ya guys itu pisang kalau turun satu aja lumayan ditambahin lagi ya tambah wingsnya tapi nggak mau pecah cuy oke okay, ini mantul anggur pecah lagi oke okay, bagus pisang kasih lagi semangka tambahan frisbee nih teman-teman Nah, yang begini baru namanya sweet bonanza karena manis, ya. Tapi belum cuan, nih, cuy, belum balikin juga. Baik, gua yang 40.000 hilang, ya, guys, ya. Kita lihat sama-sama, ud. Ada 4 loli di sini, tambahin lagi free spin. Semoga tambahan-tambahan ini menjadi cakep, ya. Jangan cuma nambah free spin, nggak ada isinya, ya. Tapi udah biasa, ya, guys. Kalau banjir free spin, nggak taunya isinya tidak bagus, tidak cakep, tidak cantik, teman-teman. Dua loli enggak mau pecah bobohnya Oke semangka dikasih Anggur Eh cuman sekali aja guys gue kirain Anggur mau percaya Kacau banget Oke buah pantatnya belum ya Cuk itu ya Ay, Cuman sekali aja buah belum doang Yang pecah si pantat ya Pantat ungu teman-teman Ayo dong Sweet bonanza nggak cakep banget kamu sih <tuh> Oh let's go Semangka pecah lagi dong Aduh sayang banget guys ya Bomnya udah 20 kali nih cuan sedikit kak gua cuman 21.300 sisa prispin tinggal 350 perak aja guys pada omnya lumayan 600 perak jangan lupa teman-teman nikmatin sambil udut bermain slotnya dan dananya adem jadi kalian bahagia dan happy oke nih cakap teman-teman nah bagus lagi dong uh kurang ya guys siap permain biru pisang harusnya pecah juga ikutan gitu ya mega mantap lumayan cuan di buy 20000 nya Rp9.000 nggak balikin yang tadi gua awal tapi ngangkat sedikit lah ya kita cocok lagi guys jangan paksain buy lagi nanti malah tambah jelek gua coba naik ke 1200 ya guys turbo doang tanpa skip DC nya off yang nggak gua on kan lanjutin aja gas buah pantat dong semangka ini nggak mau turun cu ini dengan pola-pola kayak gini berharap juga ada gratis kuenya ya teman-teman. Jadi di bed gede ada gratisan lolinya turun jadi profit teman-teman. Harapannya seperti itu ya. Juga menggacorkan waktu gue buy. Walaupun tidak gacor ya udah kita turun bed buy lagi. Ganti turbonya ke quick gitu teman-teman. Semoga jadi. Profit guys. Oke ini agak turun modal gue tadi seratus ribuan ya teman-teman. Kita gas abai, langsung aja empat ribu di turbo. Checklist skipnya ya teman-teman. Tadi kalau cocolnya nggak pakai skip, kalau banyak gua tambahin checklist skipnya teman-teman. Eh nggak mau pecah. Lagi-lagi ngegelus sorry ya guys ya. Turunnya cepat sekali lancar jaya seperti BAB yang terbanyak sayur makannya terbaik. <guluh> Jadi kayak ee -e, lancar gitu, Cuk. Oke pisang dong kasih mantap. Pisang permen fox dikasih buah pantat plum dikasih semangka dikasih pisang lagi teman-teman anggur mantul jiwa, Cuk. eh hey, berhenti coy. Gua kira mau masih mau dikasih permen hijau ya. Mantap ini bagus, mantap. Cuy, sensasi onal, <laughs> nah ya jadi jangan-jangan ragu untuk buy ketika kalian sudah cocok dengan pola gua ini guys, ya, semoga menjadi inspirasi buat lu semua ini cakep lagi teman-teman, besedap banget permen fox sepecah banyak, banyak sekali dar 28 biar sensasional lagi guys 118.720 sudah di tanganku teman-teman dan ini menaikkan Modal apundi diundi, ya guys. Mantap aja, ya guys Jangan lupa di like konten gua ini, ya. Oke, mantap! permen hijau 18 Pengawinnya boom, siakalaka 14400 mega, memang gatel. gati yang punya ya, cewek istri orang yang gatel gatel tolong digaruk ya teman-teman ya ngomong apa gue, yuk kita lanjutin bed 1200 nya di turbo doang 10 kali, kayak biasa tadi gua cocol awal ya guys, tadi aja, termeso jangan, dimasukkan ke dalam otakmu, nanti otakmu jadinya mesen goblok ya, oke, okay. permen 4 dong ya, berharap begitu teman-teman karena ini bednya lumayan gede 1200 guys gue coba nanti agak nekat dikit, di buy. Naik ya, 80 ribu ya, teman-teman. Kita coba aja ya. Semoga jadi profit lagi, guys. Kopi gua tipis-tipis, tapi masih enak buat seruput. gua seruput kopi dulu, cuk. Buah-buahan, buah-buahan yang cakep dong, kamu. Oke, kita lanjutin bab ya, seperti biasa, sama aja kayak tadi. Awal ya, turbo skip aja, nah, dua-duanya. Bye semoga isinya ajib ya cuy ggwp oke mantap ada pisang juga anggur dong pecahin nih buah pantat dikasih jeli ijo jeli lagi salah gua guys itu permen hijau guys gak mau pecah ya baru nice doang sayang dingits teman-teman pisang kurang satu biji ya Padahal pisang tidak punya biji tapi bijinya kurang 50 guys lewat doang gak nyangka gua ya. Punans sampai hp gua juga nge-prank teman-teman 50 cuman lewat. Mega memang gatel garuk. <laughs> Pakai garukan pohon ya guys yang gede ya. Oke mantap anggur. Eh gak mau teman-teman. nggak profit terpaksa gua turun bed by di quick doang teman-teman gas 40.000 kita lihat apakah benar teori gua ini membawa gua profit let's check it out teman-teman pisang dikasih lagi dong, waduh sayang banget semangkinya kurang satu ya cok semangki itu semangka yang makan aki-aki ayo dong pecah-pecahin dong semuanya ya yang ada kayak Dian Sastro 100 200 nggak mau lagi guys cuman pecah sekali aja teman-teman oke yang ini pisang mantap ih nama ucu ya cuman pisang sekelek aja guys ayo dong bonanza selalu kok pahit ya nggak sweet nah begitu nggak mau pecah cuy tinggal satu nih kacau guys eh akhiran akhiran tunggu tunggu teman-teman gua udah tadi udah pesimis bagus permen hijau pecah 1420 dikali berapa nih 18 biar sensor tapi nggak ke atas cuy sensornya di bawah 40 ribu gue baik Dua kali gagal jangan lu paksain kawan. Kita lanjutin aja bet 1200-nya ya teman-teman ya. Turbo doang 10 kali guys tanpa skip. Jadi bet -nya dua kali gagal ya udah kita cocok dulu aja sebelum kita nanti buy lagi ya. Jangan lu paksain buy lagi ke atas habis ya dan lu nanti paracu. Kita cocok dulu aja. nyantuy karena dana dana gua ini bukan dana yang sengketaan. Kita lanjutin lagi turbo sekali lagi 10 ya teman-teman tanpa skip jadi gue selalu memakai dana Adam dana dana JP gue pakai lagi depo ya JP depo JP depo jadi jangan pakai dana sangketa teman-teman bahaya <laughs> nanti kalian akan jadi stres ya dan akan menjadi sakit agi jiwa guys oke okay? it nggak mau percaya permen fox ya teman-teman lanjutin masih bisa gue buy nih kayaknya 80.000 ya guys ya kita gas langsung buy turbo skipnya checklist gagal ya udah jadi cacing teman-teman santai aja gua bawa nggak banyak banyak banget cuman cepet ya cu ayo dong yang penting ini adalah berniat happy mantap pisang serau cu mantap buah pantat serau cu ay nggak mau pecah semangkinya ya teman-teman tapi sensasi cuy sensasional 100 92 puluh dua eh sembilan ribu ya guys ya totalnya mantap bener oke anggur serau lagi semangka pisang oh sedap guys taman frisbee gak ada bomnya sayang banget ya guys ya gak ada bomnya gak apa apa lah ditambahin frisbee lima puluh ngepreng lagi teman-teman ya kata laluan sweet bonansa teman juga ngepreng kok kira si kakek us doang yang ngepreng gua ya ternyata bonansa juga doyan banget sama prengan guys oke pisang semangka dikasih dua-duanya gue nyaris sebutin dua-duanya jadi semangpi ya guys ya <guluh> semangka pisang dar sensa dua kali cuy 200 lebih nih guys 200 6, 600 lima 50 mantap yang ini kali ini dikasih cu Aduh, cuman sekali guys lagi-lagi ya 50 ngeprank tapi jadi sensa lumayan tiga kali sensa 333.800 aja guys ggwp guys <guluh> Nah, semoga bom 50-nya udah keluar, sekarang bom 100 nih. Semoga ya, teman-teman. Ya 343.380 perak. Let's go lanjutin, guys. Kita cocok-cocok lagi. Ini gua naik bet ke 2.400 ya, teman-teman ya. Jangan sampai turun bet karena udah sersa tiga kali tadi di baik 80.000-nya ya, guys sekali lagi kasih like yang banyak di konten gua ini di video gua ini biar gua semangat terus untuk cari pola gacor ya guys buat kalian semua let's go kita gas lagi 10 turbo lagi teman-teman karena gua konten begini butuh semangat selain juga modal ya guys ya nggak mungkin sekali konten gua jp guys ya ada juga waktu gua totos teman-teman oke okay? tapi yang di kontenin ini sudah pasti polanya pola gacor yang bisa lu pakai main di ID lu masing-masing. Wait, apa nih? Anda telah menangkan hadiah kaget. Wah, gua kaget, guys. <laughs> Oke, lumayan lah ya ada hadiah kaget. Wah, memang agennya gacor nih, cuy. Oke, gua bayar di 120 ribu turbo skip ya, teman-teman. Semoga jadi emprop lagi GGWP lagi teman-teman let's see ya, kita lihat apakah benar eh, pola gue ini menggacorkan sweet, oh ada permen 3, nggak ada bom teman-teman percaya lumayan banyak ya guys ya yuk, permen tiga doang, bomnya nggak ada oke okay, tambahan free spin permennya sekarung cuy, banyak bener permen mau dibagiin ke bocil sebelah mana <laughs> super 56 2.000 ya guys Sudah terunggul buah pantat dikasih Aduh cuman sekali ya guys ya Sekali maksud puluh lima 75.000 sudah terkempel ya guys Oke mantap anggur permen Fox dikasih banyak banget hey, Sedap guys Ih buah pantat kenapa kamu gak mau ikut pecah Pantat ungu mega guys 127 sudah acuan Lihat, cuman cuman uh Lagi-lagi good cuy ya Good good good Oh good ya anggur masih dikasih nih guys mantul ya good good good oh gede -ge, cuy sedap berarti kayaknya ini harusnya gua stop dan WD guys sensasional 81.480, puluh satu hampir lima nih cuy uh ada apel datang langsung pecah ya gua baru lihat apelnya dari tadi nggak kelihatan teman-teman ya. Oke, lanjutin mantap. semangkas anggur dong, eh, enggak mau. Teman-teman, ya, permen fox juga kurang satu biji, guys. Sayang, bener cuy. Oke, jangan sia-siain lagi dong, sweet. Satu kali lagi, free spinnya teman-teman gak mau pecah di akhiran, guys. 486 cuy kayaknya udah cukup banget gue bawa 100.000 yeah, ya guys ya gue mau pamit sih untuk next game bye bye eh tapi gue kagok deh ya coba gue cocok sekali -co lagi deh gue kagok lah ya guys ya karena gue penasaran masa iya sih gak bisa lebih dari ego uh, pecing gitu cuy ya kita cok sekali lagi teman-teman semoga gue ini mendapatkan profit lagi teman-teman ya yeah, let's go gue udah mau pamit tapi kargo guys gue, tangan gue masih pengen nyocol jadi rasanya gue pengen dapat sejuta gitu ya kalau gitu kan tapi nggak boleh sih sebenarnya tamak kayak gue ini teman-teman ya karena ketamakan ini membuat kita hancur dalam segala hal guys bahkan kalau lu tamak sama cewek juga lu nggak dapet cewek satupun pasti <tuh> kaget lagi gue guys dapat menang hadiah kaget dua kali gue gue gacor banget ya agennya, boleh lu ikutan ya teman-teman ya ini cashback kayaknya waktu gue depo, kalah guys oke okay, gue buy lagi di 120 ribeng ya guys ya, let's go semoga jadi jutawan nih gue hari ini, ya kita lihat ya apakah gue jadi jutawan hari ini 12, 10, 22, aduh cuman sekelek, cuman-cuman pecahnya 28 total bom, sayang banget pecahnya cuman segitu kecil ya cuman-cuman lagi dong anggur pecahin Gak mau, cuman sekali lagi ya, guys. Ya, sekali lagi, maafkanlah karena aku cinta kau dan dia, ya goblok. Let's go, a buah, a buah pantat. enggak mau lagi percaya, teman-teman. 1000, tok ini, guys. Ayo dong, pisang kasih, mantap. Pisang dikasih, seaduh. Semangka baru, gue mau ngomong semangka. semangat kakak, tapi semangka tidak percaya. Oke okay, jelly Pink. sudah lama tidak melihat kamu pecah mantap cuk kali ini kasih jelly oh, banyak satu dua tiga empat lima enam tujuh empat guys kebanyakan gua ngitung lima ternyata bomnya seratus tujuh rebeng untung gua nggak pamit dulu guys ya jadi gua dapat dua lebih nih cuy hahaha <laughs> Gue tadi mau stop, tapi kayaknya rasa-rasanya masih bisa profit dan beneran aja ya. Terjadi profit ini ya, guys. Ya, profitable ini terjadi, guys. 500 ratus lebih udah ya. Kali ini gue beneran mau WD, teman-teman. Tadi lu gua prank. Oke, guys, lima ratus tujuh lima ratus, gue mau pamit sih. the next, game slot bye bye.